selamat siang ini adalah hasil dari koreksi gelombang berjalan untuk kelas 11 IPA 3 bisa dilihat semua angkang tidak usah saya sebutkan ada berapa yang memang sudah mentok tidak bisa berubah lagi mudah-mudahan nanti pada satu tes atau PAS bisa memperbaikinya Selamat siang Kemudian untuk gelombang stasioner kelas 11 ipa 3 yang masih perlu remedial untuk Jumat 19 Februari 2021 adalah Baru Akwila Kanaya Gracia Oktaviani Elvira Andini Cinka Milo Puspita Saryasi Joandre, Rafni Deanor Hidayah Haryadi Yusuf John Kerry Mikael Brenanda Kenapa nilainya sampai bisa begini? Karena kebanyakan anda Pada saat Pertanyaan, dimanakah letak simpul dan perut dari gelombang stasioner ujung terikat maupun ujung bebas, sepertinya Anda malas untuk menuliskan rumusannya itu, padahal sudah saya buatkan, sudah saya tunjukkan di dalam videonya. Kemudian pada saat menjawab, dimana letak simpul dan perut untuk nomor 7 serta menentukan panjang gelombang, anda saja susah membagi berapa banyak titik perut terhadap panjang gelombangnya Coba tonton ulang videonya Saya sudah memberi tunjuk begitu Semoga sebagian kecil kelas 11 IPA 3 ini bisa mengikuti teman-temannya yang sudah berhasil Dan berikutnya untuk kelas 11 IPA 2 Untuk gelombang berjalan dulu hasilnya adalah yang nanti akan mengikuti remedial di tanggal 19 Februari 2021. Yang masih remedial ini juga tidak terlalu banyak. Jumlahnya 50% dari jumlah yang ada. Bahkan kurang. Vania Lemela, Elrico, Benjuan, Kaddeo, Stefani Gabriela Esra Ecclesia. Olia Frili, Javier Andriano, Okratia Gregorius, Josephson, Jason Raphael, El Celsias Alejandro Maleaki, Elmo Alfaliano, Josepani Atalia, Elia Putriani, Hanita Natalia, Adelia Seprilia Putri, Meldalia Iqzal Rahmat pauzi di mana letaknya Pada saat definisi simpul dan perut coba dipertajam. Kemudian kalau persamaan gelombang berjalan ini tentang cepat rambat gelombang transversal. Ada yang jawabannya copy paste saja. Ada yang tidak dihitung dengan sungguh-sungguh. Saya lebih menyukai yang ada menyebutkan akar-akarnya di dalam jawabannya untuk kecepatan itu termasuk frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas satu. tapi ada juga yang menuliskan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas satu menggunakan akar, tapi salah jawabannya kemudian panjang gelombang nada dasar dan panjang gelombang nada atas satu semakin tinggi nadanya, panjang gelombangnya makin berkurang makin rendah nadanya, panjang gelombangnya makin besar Perhatikan hal tersebut Kemudian pertanyaan yang terakhir Sepertinya itu pertanyaan tentang uh, letak perut dan simpul Ada hubungannya dengan gelombang stasioner Pada saat jawaban pertama Anda tentang persamaan umum gelombang Ada yang sama sekali malas untuk menulis fungsi gelombang berjalan malas sekali menulis seperti itu makanya tidak sedikit yang mengalami hal-hal seperti ini coba perhatikan nanti kalau Anda mengikuti evaluasi untuk gelombang mekanik yang juga dilakukan tanggal 19 Februari jika Anda masih malas menulis persamaan umum gelombang saya yakin Anda pasti akan tidak tuntas Selanjutnya, untuk hasil evaluasi keempat gelombang stasioner yang dilaksanakan hari ini, Jumat 5 Februari 2021, dan remedialnya akan dilaksanakan Jumat 19 Februari 2021. Saya bersyukur, ada yang menonton dengan baik, sehingga ada yang mendapatkan nilai sempurna, dan juga ada yang mendapatkan nilai jauh di atas KKM. Nah, seperti inilah yang perlu Anda tiru, yang perlu Anda tingkatkan, yang perlu Anda kembangkan. Jangan yang asal-asal salah-salah takut, takut bertanya, apalagi kalau bertanyanya disuruh menjelaskan dari awal. Waduh, saya sungguh tidak bisa mengerti hal-hal seperti itu. Karena itu kepada rekan-rekan yang masih belum tuntas dan menjalani proses remedial seperti Elrico Desbrien, Javier Aldi Danovan, Kade Deo, Alia Tabita, Brenska, Frederick Axel, Melissa Angelina, Elia Putriani, Esra, Salsa Anisa, Meldalia, Iksal, Pokratia, Elmo, Adelia, Excelsias, Nathan, Stefani Gabriela, Hanita Billy, coba ini ditanya kawan-kawannya. Kepada Ade Kusuma Kepada Olya Frili Josepani, Fania Wandani Dan juga Kepada Jason, Adinda Putri Adevio, Siti Intan Nabila, Konita Sari Bostomi Rahma Safira Larasati Nah ini sudah menunjukkan Ini juga kepada Benjuan Nah jangan dianggap sepele Juga pada Ahmad Maulana Al Ayubi Tanya dengan mereka, kok bisa sekali tempuh bisa tuntas? Apa rahasianya, apa resepnya? Jangan cuma benyem aja. usahalah Sudah kelas 11 sayang kalau usaha Anda sia-sia. Nah, demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih atas perhatian saudara dan selamat menonton sekali lagi bahan pelajarannya. Usahakan tuntas. Karena kalau setelah tanggal 19 Februari, Anda masih juga nilainya di bawah 78, Namanya tidak tuntas Dan Anda baru bisa mengikuti remedialnya setelah UTS atau penilaian akhir semester 2 Dan itu sangat lama Keburu Anda lupa